Nge-share kebaikan maka kebaikan itu akan kita tuai. Sebaliknya kalau kita nge-share sebuah kejelekan ataupun keburukan maka kita juga akan mendapatkan imbas dari semua itu. Jadi istilahnya pandai-pandailah kita apabila kita itu memilih suatu tontonan yang menurut kita istilahnya baik kita tonton, tapi kalau yang tidak baik jangan kita tonton seperti itu. Jadi buat teman-teman semua yang juga suka dengan channel saya silahkan ditonton. Kalau nggak suka ya udah nggak usah ditonton. Jangan sampai istilahnya channel saya membuat hati kawan-kawan semua ini menjadi kotor ya kan Sebab apa kalau ada kebencian di dalam diri kita pasti ya kan mau nggak mau nanti ngetik komen yang nggak enak didengar dan lain sebagainya. So itu kalau bisa jangan sampai istilahnya kita melakukannya. Istilahnya kalau memang tidak baik ya udahlah kita tinggalkan seperti itu. Kalau baik ya kita tonton seperti itu guys. Nah di sini ada sebuah channel yang menurut saya, yang menurut saya adalah dia sering nge-share kebaikan-kebaikan guys. Nah di sini ada channel yaitu Abang Toha channel guys. Nah di sini ini channelnya beliau. Saya sudah subscribe dan nyalakan lonceng agar setiap ada video baru saya bisa menonton ya seperti itu. Nah ini channelnya beliau dan beliau adalah TKI di Malaysia. Ya ini kalau nggak salah Abang Toha ini dari Jawa ya guys karena pekat banget kalau kita tengok video-videonya. Nah di sini kita akan melihat sebuah video dari Abang Toha ini yang judulnya ini guys. Yang judulnya niatnya hanya 2 tahun menjadi TKI jadi 12 tahun so ini mungkin pengalaman beliau sendiri jadi langsung saja guys saya sudah penasaran ada dua video yang akan kita tengok ya kita akan melihat di sini guys so jom kita tengok videonya guys let's go Lur di Malaysia itu Lur Oke okay. kalau jualan sayur itu Lur ini naik mobil Lur oh, oke okay. Dan ini penjual sayurnya Lur dan okay. ini di dalam mobilnya Lur semua ada keperluan dapur ya lor ada telur ada minyak semuanya ada lengkap di sini lor oke okay. jadi mobilnya itu dibuat jualan keliling ya lor jadi oh ini ini malah mobil-mobil kayak apa namanya kayak kijang kalau nggak salah di sini ya guys ya Bentuknya kayak panther seperti itu. Tapi kalau di Indonesia, guys, ya kalau yang saya tahu ada yang pakai sepeda motor, ya terus ada yang pakai pick up seperti itu, guys. Saya baru lihat ini ternyata di Malaysia seperti ini ya. itu dibuat. Wow. Jualan keliling ya, lur. Jadi ini mungkin kalau yang di pedalaman-pedalaman ya. Oh, sedak Hulu, ini guys, Malaysia tahunya guys. Tahun ya Entah kenapa jadi berpuluh-puluh tahun kenapa, mas? sampai berakar Lur lumayan ya sih juga kalau dibilang besar sih ya juga enggak besar silur gajinya hahaha entah kenapa ya lor Malaysia itu bikin kita ngoyak lor atau berakar memang jadi wow. di Malaysia itu saya berjumpa dengan itu ya ini kongsinya ya berbagi bangsa Asia itu ada kawan saya dari Pakistan dulu ingin saya cuman berapa ya nyar lima hanya 2 tahun atau tiga tahun nggak terasa sekarang sudah istilahnya sudah sampai hampir 11 tahun lebih tapi tiap tahun balik wow di sini lokasi kebun sayur-sayurnya okay. jadi untuk gaji basic di Malaysia sekarang ya seribu lima ratus ringgit setara dengan 5 juta rupiah lalu Oh, lima juta rupiah lumayan ya guys ya. Itu kalau gaji pokoknya aja gitu kan, basicnya. Tapi kalau istilahnya dapat uh, uti dan lain sebagainya, itu bisa lebih lagi guys. Bisa 6 juta, 7 juta gitu kan, keren sih. Niat. Oh terong. Ini sudah mulai berbuah loh. sudah sangat banyak sekali. Oke. Ini tinggalnya Ini? di jauh dari pemukiman loh. Oh, oke. Okay. Ya, soalnya tuh jauh dari keramaian atau kalau bahasa Indonesia di pelosok ya, lur, atau di pedalaman. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi kerjanya mereka itu bukan yang di perkotaan, guys. Enggak semuanya istilahnya kawan-kawan kita yang di sana itu bekerja di perkotaan, tapi banyak juga yang bekerja itu di pedalaman seperti itu. Ini ada jeruk, eh keren tuh. Ya mungkin enak di sini loh saya ya. Soalnya di sini. Oke. Oh, jadi kehidupannya kayak kehidupan di kampung banget gitu guys, seperti halnya di Indonesia juga, eh, kan? Karena kita di Indonesia itu di kampung hampir sama seperti ini, yo sayuran, terus miara ayam, seperti itu. So itu membuat kita mungkin lebih selesai. Karena ya kehidupan kampung itu lebih tenang daripada kehidupan perkotaan, betul. Mantap. Sangat menyenangkan sekali. di kampung sendiri ya. Betul. Serasa hidup di kampung lah. Yes, iya sih benar. Jadi Malaysia itu memang bikin betah ya. Atau bikin nyaman yang dulu saya ingin bekerja 2 tahun atau tiga tahun, eh nggak terasa malah sering bolak-balik bolak-balik ke Malaysia Lur. Oh ya, my god. Terima. Alhamdulillah gajinya juga lumayan alur untuk mencukupi mm -hmm. kebutuhan keluarga dan bisa menabung sedikit demi sedikit ya Lur. Oke, mm -hmm. mudah-mudahan infonya bermanfaat ya Lur. Kalau mau masuk ke Malaysia Masuklah ke PT-PT yang resmi ya Lur. Betul. Atais yang resmi. Semoga bermanfaat. Oke okay guys, sudah selesai videonya. So itulah tadi sharing Abang Toha yang mana beliau itu pengennya cuma 2 tahun, tiga tahun, tapi kebablasan jadi 11 tahun lebih sampai istilahnya 12 tahun lah seperti itu. So sangat-sangat menyenangkan mungkin bagi Bang Toha ini ketika berada di sana dan saya juga istilahnya awal-awal ketika merantau itu pasti kayak gitu. Pengennya sebentar aja, tapi ketika di sana itu merasa nyaman, merasa enak, merasa selesa jadi, akhirnya ya enak-enak aja tinggal di sana seperti itu, guys. Apalagi setelahnya ada pendapatan yang tetap, sehingga kita juga bisa untuk menafkahi keluarga seperti itu, guys dan ya ini bukan sebuah hal yang mudah seperti itu tidak semua orang mengalami hal ini tapi pengalaman yang di-sharing oleh Abang Toha ini sangat-sangat menarik sekali guys. Terutama di sini perkongsian tempat tinggalnya itu kalau di pedalaman seperti ini itu bukan yang mewah, bukan istilahnya yang pakai tembok dan lain sebagainya, tapi hanya menggunakan triplek saja seperti itu. Hanya untuk istilahnya beristirahat, ya kan. Dan untuk menghilangkan lelah seperti itu, dan di sini, guys, ada video satu lagi yang Abang Toha ini ke sebuah kongsi yang menurut saya itu lumayan seperti itu daripada yang sebelumnya, daripada video tadi seperti itu, guys. So, jom kita tengok bersama ini videonya. Let's go! Ini lor, okay. tempat tinggal para perantau TKI Malaysia ya. Wow, Jadi, di sini kita dikasih fasilitas dapur lor. Nah, ini ada dapur. Tong-tong okay. gas ini gratis lor Oh, fasilitasnya ini ada juga yang Gasnya memasak, gratis lor. ya. Oke. Okay. Ini semuanya gratis Sekarang masuk ke tempat kamar mandinya ya lor okay. Ini dia lor Tempat oh. kamar mandinya Cuci-cuci bajunya lor Di sana ada Pak Lur lor Oke okay. Omba-omba nah, Ini tempat mandinya lor Alright, pakai shower ya guys ya. Jadi tidak semuanya di Malaysia itu tinggal apa tempat tinggalnya seperti yang diberitakan di media-media ya, Lur Oke. Okay. Gelap sedikit loh. Nah ini Pak di sedang mencuci baju. Masya Allah. Eh? Pakde. Jawa, Jawa Tengah. Oh Tengah. Jawa Tengah. Oh berapa Pak di masuk Malaysia? Oh lupa. Sangking lamanya loh Pakdi. Saking lamanya beliau ini sampai lupa guys ya Allah masya Allah. Sampai lupa ya masuk Malaysia tahun berapa ya? Sekarang lagi cuci baju luar dia luar. Gergaji ini malu pak denny. Malaysia bekerja luar. Masya Allah. Kamar-kamar mandinya lor. Ini kayak di guys ya kalau saya melihat kamar mandi seperti ini itu saya ingat di pondok pesantren di pondok pesantren tuh sama kayak gini guys, asli. Bahkan ini lebih bagus guys. Bersih semuanya, Lur. Kalau di kampung-kampung itu pondok pesantren ada yang bagus ya fasilitas untuk kamar mandinya, ada yang langsung blong-blongan seperti itu, guys. Allah. Bersih semuanya, Lur. Sekarang tempat tidurnya mana, Mas? Tempat tidurnya nanti ya, sebentar lagi. Saya akan masuk ke tempat tidurnya, oke okay, okay, Ini okay. kamar saran Bersih semuanya dan sangatlah ya mewah lah lur. Iya. Yeah. Ini Pak De full senyum Pak De, De full senyum. <laughs> Mesin cucinya juga sudah disediakan. Oke. Okay. Jadi tidak usah ngecek ngucek ya. Di sini itu lur ada dua bibi anjing ya lur kasihan. Oh, Ini lucu banget sih ya lor. Tidak bertanggung jawab mak dan bapaknya. Di... Oh, kasihan. Ini TKI asal Jawa Tengah lur. Jawa Tengah menyapa lur mantap Pak de. Bagaimana le? Selama bekerja di Malaysia. Baik, baik baik saja. Masya Allah. Bagaimana istilahnya bekerja di Malaysia? Dia bilang. Baik baik, baik saja. Baik baik, baik, saja, baik, baik saja. Jadi tidak semuanya bekerja di Malaysia itu mendapat perlakuan buruk yang seperti diberitakan di Wah. media. Tidak semuanya ya lur. Itu tak ada satu persennya orang di sini. Oh. Dan... Okay. Oke namanya orang hidup pasti ada masalah juga ya betul-betul sih betul, betul sebagian kecil, itu. Sebagian kecil tidak semuanya jangan semua... dibesar-besarkan dibesar nah, Oke okay. oh. jadi tidak semuanya yang bekerja di Malaysia itu mendapat perlakuan buruk seperti di media Lur oh, di sini faktanya Lur fasilitasnya sangat enak sekali Lur mewah banyak juga lor makmur. Oh banyak yang makmur yang dikatakan Pakde banyak yang makmur Masya Allah Kebanyakan ya, istilahnya setahu saya juga, istilahnya ada tetangga-tetangga saya itu dari kampung, itu juga istilahnya bekerja di Malaysia guys. Dan mereka itu, Masya Allah ya, jadi kalau kita lihat mereka bisa bangun rumah, bisa istilahnya beli mobil, kereta, dan lain sebagainya. Dan... Mereka itu malah bangun rumahnya itu tidak seperti orang-orang biasanya jadi lebih mewah seperti itu guys Nanti bawahnya keramik terus atapnya juga dicor seperti itu dan banyak sekali istilahnya hal-hal yang Bagus gitu yang didapatkan daripada Malaysia itu sendiri dan saya juga tidak akan menutup kebaikan karena Kebaikan itu harus kita share juga. Agar supaya orang-orang tahu gitu kan. bahwasanya di kampung saya juga banyak sekali ya. Banyak sekali itu yang bekerja di Malaysia. Dan paman saya saja itu bisa bangun rumah. Bisa bangun musola dan lain sebagainya. Itu juga berkat bekerja di Malaysia. Seperti itu guys. Dan ya... Itu namanya rizki ya Tidak bisa kita pungkiri juga bahwasanya Allah sudah menyediakan rezeki kepada kita Ada yang rezekinya di Indonesia Ada yang rizkinya di luar negeri ya Kayak saya dulu rezeki saya ada di Arab Saudi Itu Masya Allah sangat-sangat banyak juga Seperti itu Dan ada juga saudara-saudara kita Paman-paman kita Ya kan adik-adik kita juga Ada yang di Malaysia Dan itu juga istilahnya Masya Allah gitu Dan rizki itu tidak akan salah alamat Sesuai dengan apa yang sudah Allah tentukan kepada kita. Intinya kita sudah berusaha, maka Allah akan memberikan apa yang berhak untuk kita miliki. Seperti itu, guys. Oke, kita lanjut ya. Ini lur, ini musolanya ya, disediakan musolat. Oh, ada musolanya juga. Masya masuk. Allah nah, Masya Masyaallah. Jadi kalau kita lihat guys, di sini musolanya bagus banget ya, bersih banget, berarti dirawat ya dengan orang-orang Indonesia yang ada di sini. Dan juga di sini ada mimbarnya, ya kan? Dan ya masya Allah ya, ini mantap untuk salat untuk mengaji, lengkap masya Allah. Dan rumah-rumah itu adalah rumah wow, rumah para TKI beristirahat ya, lur. Wow ini mewah banget asli ini mewah guys mewah banget ini kalau kita lihat seperti ini ya ini rumahnya seperti ini guys Wow keren-keren banget ini fasilitasnya Biasanya setiap rumah itu diisi 10 orang atau lima orang lor hmm. ini dia lor ini kamar-kamarnya lor Oke okay. oh, ada katilnya juga lah kok sepi orangnya pada pulang lor, terus gak kembali lor oh Di situ ada juga yang bikin mie sedap lor selera okay. perantau Indonesia itu pasti lapar, lapar. nah <laughs> ini begini lor kalau orang Indonesia sedang lapar itu pasti makanya mie sedap, lek. bungkusnya lek. bungkusnya lek, mana bungkusnya leh pasti, nah ini bungkusnya lor mie lek, sedap cepat, siap saji lor <laughs> tapi jangan banyak-banyak lah <laughs> Oke, lur. Cukup sekian dulu infonya, lur. Semoga bermanfaat ya. Oke, okay. untuk video preview yes, banget, guys, fasilitasnya TKI, TKI, TKI di Malaysia, ya, lur. Selamat sore, semuanya, lur. Atau selamat malam, lur. Oke, okay, guys, sudah selesai videonya. So, itulah tadi ya, yang pertama, ya, sebuah hal yang membuat kita nyaman hidup di perkampungan seperti itu. Dan yang kedua, ini fasilitasnya yang sangat-sangat bagus lah, terutama istilahnya. Kalau kita lihat bangunannya guys Wah saya jadi kepikiran gitu Untuk membuat pondok pesantren yang basicnya seperti ini gitu kan Satu kamar bisa diisi 10 orang Wow bagus banget sih So ya yeah, kalau kita lihat guys Beda banget, ya kan? Beda banget antara video pertama dan kedua tadi. Fasilitas yang diberikan memang itu tergantung daripada dimana kita bekerja, dimana istilahnya kita masuk kepada PT-nya seperti itu. Dan ini juga nggak ngerti juga, ya, istilahnya di sana itu kita yang milih atau PT yang milih seperti itu, yang istilahnya pekerjaannya. Jadi, pengalaman saya juga ketika masuk ke Arab itu, ya, kita masuk ke PT itu, lalu PT itu memberikan ini majikannya, pekerjaannya di sini seperti itu, guys. Dan mungkin sama saja di Malaysia Jadi yang menentukan kita bekerja di mana itu adalah PT-PT itu sendiri Bukan kita yang istilahnya masuk Terus istilahnya milih pekerjaan di mana seperti itu Ya kalau kita masuk secara resmi di PT-PT tertentu Kalau kadang gini kalau di Arab Saudi itu ya, ini pengalaman saya, saya belum pengalaman di Malaysia seperti itu, guys. Jadi pengalaman saya ketika di sana itu ketika kita sudah selesai kontrak, maka kita itu mau lanjut apa mau pulang seperti itu. Kalau mau lanjut biasanya majikan itu membebaskan kita, ya. Jadi kamu boleh bekerja di luar seperti itu, guys. Nah, tinggal istilahnya kita membayar permit ataupun igamah di sana. Jadi perpanjang igamah kita bayar ke majikan kita seperti itu. Dan itu yang yang saya alami ketika waktu Saya di Arab Saudi Saya juga TKI guys dulu ya saya Juga TKI selama istilahnya tahun setengah saya di sana, tapi memang mungkin berbeda ya pekerjaannya. Kalau saya di sana ada pernah jaga toko, terus habis itu menjadi mutawif, umrah, dan haji seperti itu. So, setiap orang pasti punya pengalaman, dan guru yang paling istilahnya berharga adalah sebuah pengalaman. Jadi, kalau kita punya pengalaman yang bagus, pengalaman yang banyak, maka itu adalah guru kita, guys. Karena kalau orang tanpa pengalaman itu susah. Ya, orang tanpa pengalaman itu susah Karena kenapa? Dia hanya belajar teori saja Dia hanya mendengarkan daripada orang saja Tanpa berpengalaman itu sendiri Maksudnya pernah merantaulah Pernah hidup di negara orang lah Bagaimana kondisinya Bagaimana keadaannya Dan kita bisa merasakan di situ. Dan kita juga bisa mempraktekkan Ketika ada kebaikan-kebaikan daripada negara itu Daripada kebiasaan di negara itu Kita bisa praktekkan di negara kita Terutama di Indonesia Seperti itu guys Ya mungkin ada plus minusnya dari setiap apa yang kita lakukan Ya Yang terpenting adalah kalau kita mempunyai kesalahan cepat-cepat minta maaf dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kenapa dengan beristighfar insya Allah hati kita bersih maka dijauhkan daripada sifat-sifat buruk sifat-sifat tercela yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala semoga saya ya khususnya saya dan keluarga saya senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dibimbing oleh Allah ke jalan-jalan yang lurus insya Allah dan juga kawan-kawan semua amin amin ya rabbal alamin terima kasih sudah tengok video ini guys jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe Subscribe toha channel subscribernya 5740an ya. jadi semoga dengan video reaction ini channel abang toha ini lebih berkembang lagi bisa tembus ke 10.000 20.000 ya kan pokoknya support terus guys karena toha channel ini memberikan sebuah informasi yang baik ya untuk kita dan kita juga bisa mengetahui bagaimana kehidupan TKI yang ada di Malaysia guys so terima kasih banyak buat teman-teman semua terima kasih juga abang toha yang sudah sharing kepada kita semua jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe channel saya, guys. Saya Ewa Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.